Assalamualaikum Hai ketemu lagi dengan RFH channel kali ini saya akan mengolah makanan yang manis namanya kolak pisang kepok bahan-bahan apa aja yang diperlukannya ini setan dan pisang kepok yang sudah ranum gitu ya kemudian santan nah yang tidak suka santan boleh diganti dengan susu kental manis kemudian air untuk mendidihkan e, pisang kemudian daun pandan dan gula aren ya itu bahan-bahan untuk Mengolah kolak pisang kepok, didihkan air, lalu masukkan gula aren. Ya, Ini eh, manisnya sesuai selera ya, karena keluarga saya kurang begitu suka dengan yang terlalu manis. Jadi eh, cukup agak manis sedikit saja kolaknya ya. Perasanya uh, setelah gula ini hancur, ya. Setelah hancur, ya, sedikit-sedikit hancur, ya. Ini menunggu hancur, masukkan pisang kepok yang sudah diiris membulat, ya, seperti ini. sambil masukkan juga daun pandan sebagai pewangi agak banyak saya kasih daun pandannya agar air resapannya nanti tercium banyak sekali nah, ya. masukkan kembali pisangnya semua irisan pisang kepoknya semua sudah masuk ke kuali ya biar cepat matang biasanya saya suka ungkep gitu ya tunggu sampai 15 menit ya Sampai pisangnya benar-benar matang Udah mendidih nih Udah matang Udah matang pisangnya Tinggal kita kasih Susu Biar lebih Sedap Enak legit pastinya legit ini saya kasih satu aja ya ininya susunya biar nggak kemanisan cukup lihat saya saja yang manis bercanda <tuh> saya cicip ya sedikit ya gimana rasanya anas, buh, hah hmm. ha, legit banget guys, ntar saya coba ya, udah selesai nih olahan kolak pisang kepoknya saya matikan dulu ya tuh akhirnya lihat airnya terserap banyak ya menandakan si pisangnya udah mateng oke hmm sedikit aja Hmm, panas, guys! Hmm. Ini agak ya, kasih topping daun pandan. Aku kasih topping daun pandan biar cantik, nah. Sudah jadi kolaknya, makan dikit dulu ya. Makannya sambil sembunyi-sembunyi, bangas-bangas enak Enak banget Sumpah Makasih ya Yang sudah sempat menonton Olahan kolak pisang kepok ala RFH Tetap stay Bantu channel saya biar bisa lebih berkembang Terima kasih atas dukungannya Tetap jalin silaturahmi Sukses buat semua Terima kasih Wassalamualaikum